Dan di sini ada markas gerakan Aceh Merdeka. Di sinilah letak markas gerakan Aceh Merdeka. Hampir 24 jam kontak tembak kontak senjata terjadi di sini. Mereka turun dari arah gunung melintasi sungai. Terus terjadilah kontak tembak sekitar jam 5 pagi sampai tengah malam Baik kawan-kawan Ini rangka lantainya sudah siap Tinggal kita Ambil Pohon pinang kita pola Untuk kita jadikan lantainya Namun Saya dapat informasi Tadi malam Bahwa di depan kebun saya yang masih sangat semak ini masih sangat kotor ini masih sangat lebat ini ternyata ada sebuah kisah kelam masa konflik antara GAM dan Republik Indonesia tepatnya GAM dengan DNI jadi saya simpulkan nanti sore kita bikin lantainya sekarang kita akan mengunjungi lokasi kontak tembak antara GAM dan TNI, yang mana dalam kejadian ini memakan korban jiwa. Saya pun baru tadi malam dikasih tahu lokasinya di sana. Lokasinya di sana, kita akan melihat apa yang ada di sana ayo ikut kami terus Jalannya sangat sempit, tapi sampai ini lokasinya seperti harus banjir, ya. Memang di sini. Banjir ya. kita akan ke lokasi pertempuran jarak dekat antara GAM dengan TNI di masa konflik dulu sebagai informasi GAM dengan TNI sekarang sudah berdamai tidak ada kontak senjata lagi tidak ada permukaan lagi di mana di Aceh sudah dikasih hak khusus yaitu mendirikan partai lokal di mana sayap mantan militer GAM memegang sebuah partai lokal dengan nama Partai Aceh atau disingkat dengan Partai PA, PA Partai Aceh. Ayo kita lanjut ke lokasi mana pertempuran sengit itu terjadi 24 jam Kata saksi mata warga-warga yang pernah berkebun di arah sini Pertempurannya terjadi 1 kali 24 jam Ayo kita lanjut Baik Kita mau sampai Lokasinya pun sangat kotor ya Ini lokasinya ini lokasi pertempuran di sini ada markas gerakan Aceh Merdeka. Disinilah letak markas gerakan Aceh Merdeka. Yang waktu itu berangkotakan sekitar 23 orang. Dengan jumlah aparat keamanan yang tidak bisa kita pastikan. Dan tidak ada yang bisa memutihkan jumlah mereka berapa yang pasti Hampir 24 jam kontak tembak kontak senjata terjadi di sini dan berapa jumlah korbannya tidak ada yang tahu. Cuman dari pihak Gerakan Aceh mereka sekitar tujuh orang meninggal dunia yang sudah dievakuasi oleh masyarakat masyarakat sekitar yang berkebun di sini. Setelah pasukan aparat keamanan mengundurkan diri atau menghentikan serangan, ya, bisa kita lihat bagaimana kehidupan waktu itu di sini. Arah-arah aparat keamanan dari sana itu di sana, sungai-sungai yang luas, sungai yang lebar, sungai yang panjang. Mereka turun dari arah gunung melintasi sungai. Terus terjadilah kodak tembak sekitar jam lima pagi sampai tengah malam. Jadi bayangkan berapa lama. Ini depan itu masih sangat luas. Sangat luas itu kedepannya. Kita hanya bisa sampai di sini dulu karena di sana masih sangat sangat lebat hutannya. Di sana juga masih sangat lebar hutannya. Ya, itulah kawan-kawan kisah nyata dari bumi Serambi Mekah, Nanggroe Aceh Darussalam. Semoga damai ini bisa terus terpelihara. Tidak ada lagi yang namanya gangguan keamanan, karena semua sudah berjalan normal. Kita pun berharap terus berjalan normal, ya. Kita harus akhiri tempat ini, karena ini pun saya masih sendiri. Saya takut kenapa-kenapa, karena di sini terlalu banyak kejadian-kejadian yang tidak sanggup kita pikirkan. Seperti awal saya bilang tadi, nanti sore atau habis zuhur kita lanjutkan membuat gubuk kita. Itu lantainya ya, rangka lantai sudah siap. Terima kasih atas dukungannya kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be